Menuju sebuah tempat Dengan bermodalkan GPS Tetapi dia bisa Berada di tengah hutan Kok bisa? Halo guys Aku mau cerita tentang sebuah kisah Yang sayang jika dilewatkan Karena bisa membuat anda Dark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 Di sebuah tanjakan Aku mengalami insiden Aku merasa menabrak sesuatu Jodoh! Kemudian aku berhenti Dan turun melihat Ternyata tidak ada apa-apa Tanpa rasa curiga Aku melanjutkan perjalanan Entah kenapa GPS mengarahkanku ke jalan yang aneh buatku Tetapi aku sendiri mengikuti arah tersebut Seperti ada yang mengarahkan Kalau aku harus mengikuti arah tersebut Jadi aku mengikutinya Melewati jalan yang kurang layak Bebatuan Kenangan air sana sini Tapi aku terus melaju Tanpa aku sadari Aku berada di sebuah tempat Pedalaman Yang terpencil Di sebuah desa Aku sendiri kurang paham. Desanya itu desa apa? Aku melewati sebuah hutan. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil yang kupakai mati. Zep. Jelas di situ aku bingung. Harus gimana dan bagaimana? Karena memang dasarnya aku tidak mengerti mesin. Aku tengok kanan dan kiri jalan, jelas sangatlah sepi. Buluku-duku merinding. Rasa cemas, ketakutan Itu ada rasa seperti itu Kejadian itu sekitar pukul 22.30 Di saat aku melihat ponselku Yang tiba-tiba mati Apes. Di saat seperti itu Ponsel mati Ya benar Baterainya habis Tebakan kalian benar Aku mencoba mengotak ngetik mesinku Berharap Mobil bisa menyala kembali Gagal di saat seperti itu, perutku mulus. Mau buang air di situ, aku tambah bingung mau dibuang di mana. Dengan bermodalkan nekat, aku mencari sumber air. Entah itu sungai Selokan atau apalah Yang penting ada air di situ Tak terasa Aku berjalan selama 10 menit Selangkah demi selangkah Aku selusuri Dan aku mendengar suara air bergumuruh Kruh, kruh, kruh. Aku langsung mencari bunyi air tersebut. Dengan bermodalkan indera pengendengaran, akhirnya aku menemukan sebuah air terjun yang mengalir. Sungai tanpa buang, waktu aku langsung membuang semua isi sampah yang ada di perutku. Lagi enak-enaknya, aku mendengar suara tertawa orang tertawa. <tuh> Setelah selesai, aku yang penasaran dengan suara tersebut, mencoba mendekati suara tersebut. berjalan setapak demi setapak, tambahku dekati suara tersebut berubah seperti orang-orang. Di situ perasaanku campur aduk, antara lanjut mendekati atau balik ke mobil. Dengan beribu rasa penasaran, aku lanjut mendekatinya. Sampainya aku terkejut bukan kepalang, ternyata suara tersebut berasal dari seorang perempuan yang sangat cantik, yang aneh wajahnya pucat dengan berpakaian kebaya yang sudah basah kuyuk. Kalau kalian jadi saya Apa yang kalian lakukan Langsung lari Atau terus mendekatinya Lanjut Kemudian Aku yang kaget melihatnya Muncul seribu pertanyaan di benakku ngapain kenapa dan bagaimana dia bisa berada di tempat seperti ini itu yang ada di benakku lalu kudekati perempuan itu tiba-tiba dia bicara dengan nada yang sangat lirih tolong tolong sambil menunjuk ke sebuah tengah sungai yang airnya sangat deras lalu aku balik bertanya kenapa Minta tolong, apa betapa kagetnya aku. Dia langsung berdiri, dan wajahnya berubah, menyeramkan, dan dia tertawa terbahak-bahak. <tik> Tanpa komando, aku langsung mengeluarkan jurus langkah seribu. Lari terbirit-birit tak tentu arah. Bahkan, jalan menuju mobil pun aku gak tahu. Yang penting aku lari, menjauhinya. Tanpa aku sadari, aku melihat sebuah rumah kuno. Yang terbuat dari kayu dan bambu Kemudian Aku mengetuk pintunya Tok, tok, tok Dengan nada ketakutan Pintunya pun Ada yang membukakannya Ternyata Rumah itu dihuni kakek kakek di situ saya bercerita tentang apa yang terjadi kepadaku si kakek cuma senyum-senyum saja dan berkata lain kali kalau kamu berada di sebuah tempat yang baru kamu kunjungi Kamu harus memegang teguh Adat ketimuran Kamu harus permisi Bilang amit-amit Jika hendak melakukan sesuatu Karena kita hidup Berdampingan dengan makhluk tak kasat mata Paham kamu nak Paham kek Aku bilang, untuk malam ini kamu istirahat di sini. Besok pagi aku antar kamu ke tempat yang mudah mendapatkan bantuan, kata si kakek. Bermalamlah saya di rumah kakek itu. Paginya, kakek mengantarku ke jalan yang banyak dilalui orang. Di situ aku minta bantuan. Pesan yang bisa dipetik dari kejadian ini adalah satu, sebelum bepergian kita harus berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar kita diberi kesehatan, keselamatan. Selamat sampai tujuan Yang kedua Jangan mengandalkan GPS Sekali-sekali kita bertanya kepada orang Yang ada di tempat tersebut Karena kata pepatah bilang Malu bertanya sesat di jalan Yang ketiga, jaga sopan santun adat ketimuran, karena kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Demikianlah cerita kali ini. Semoga terhibur dan memberikan manfaat serta hikmah dari kejadian ini. Sampai jumpa di cerita-cerita lainnya.